dari atas ini indah banget loh teman otan sih gak perlu jauh-jauh ke kapadocia untuk terbang naik balon udara cukup naik burung merpati kita bisa lihat hamparan sawah yang nyegerin mata <Gülüyor> bercanda deng mana ada sobat merpati yang sanggup gendong otan? apa jangan-jangan kamera mini yang digendong si Merpati Hmm Kuten nggak lihat ada sesuatu yang aneh dari bawah sini tuh Tapi yang otan tahu Paman-paman dari Merpati Militan Freefly Memang lagi terbangin Merpati-Merpati Kesayangan ini Segala jenis Merpati bisa dimainkan Di sini karena konsepnya Menerbangkan Merpati secara bebas lu ternyata ini toh teman mata-mata merpati yang merekam gambar dari atas Hihihi <laughs> Yaps, pamanando menaruh kamera kecil yang disebut Birdcam ke bagian punggung merpati Nah, jadi mirip kamera drone yang bisa ambil gambar spektakuler dari atas kan? Tapi kali ini, pilotnya langsung diterbangkan oleh merpati English Potter Otan jamin sepuluh ribu persen pilotnya nggak akan nabrak. <tik> candi banget kan sobat Otan ini. Siapa lagi coba yang bisa mengabadikan gambar candi pelosan dari atas sana? Sebab kamera drone sekalipun nggak boleh loh bermanuver di area candi dan beberapa tempat di kota Yogyakarta. memilih burung merpati menjadi pilot bird ini karena burung merpati gak rewel, alias memiliki resiko rendah untuk merusak kamera. Dan merpati English Potter juga punya karakter terbang yang santai dan berada di belakang anggota merpati lainnya. Selain itu, dia juga senang terbang rendah seperti ini, teman. Berbeda dengan burung paru bengkok dengan paruh besar dan tajam, yang bisa menghancurkan bird saat ia merasa tidak nyaman. Lanjutkan, Paman! Teman di rumah penasaran kaya otan juga ngasih sih? Gimana ya, cara Paman Nando merakit kamera burung ini? Intip-intip sedikit boleh ya, Paman! <laughs> Jangan kalian pikir Paman Nando mirip tukang sulap ya! Proses merakit ini gak sekali jadi loh teman Lima kamera GoPro sudah jadi korban Saat paman melakukan eksperimen birdcam ini Hingga menghasilkan kamera yang paling bagus Dan layak untuk diterbangkan Salut Memang proses gak pernah mengkhianati hasil ya Mulai dari membongkar body kamera Hingga menyatukan partikel-partikel penting Agar kamera bisa berfungsi seperti sediakala kala. Hmm. Kamera burung ini harus pakai jenis kamera khusus nggak ya? Sebenarnya nggak ada spesifikasi khusus. Jadi mau semua kamera itu bisa dipakai buat cam. cuman saya punya standar sendiri. Pengen kasih video yang terbaik buat penonton. Kenapa aku pakai ini tadi ya? Karena di GoPro ini hasilnya lebih bagus, tajem dan videonya bisa stabil. Jadi nggak, nggak, nggak keter-keter karena kepakan sayap sih merupakan pilih jenis kamera aja sesulit pilih cita-cita ya teman otan perhatikan dari tadi sulit banget ya merakit kamera kecil ini apa sih proses tersulit saat paman merakit bird camp? proses paling sulit sebenarnya pada saat bongkarnya ya kayak gini nih bongkar jadi GoPro Session 5 ini kan gak ada Nggak ada buat uh, no, bautnya gitu ya Nah jadi kita pakainya blower Jadi kita panaskan Kita panaskan sampai lem di dalamnya itu meleleh Jadi baru bisa kita keluarkan Wah intinya adalah sabar teman-teman Kamera burung ini didesain sekecil dan seringan mungkin Agar sobat otan merasa tidak terganggu dengan beban yang dibawa setelah kamera ini dibongkar, berat kamera burung ini hanya 5 gram saja loh. Eits, kamera ini juga bisa dioperasikan saat hujan. Karena sudah dilapisi cairan nanti air. Canggih gak tuh? <tuk> sampai proses rakit aja nih ternyata paman Nando mau bocorin rahasia dapur video-video keren ya video yang sudah kita rekam tadi masih harus melewati proses edit kenapa begitu hayo mending kita tanya langsung sama pakarnya deh yuk uh, sebenarnya video dari gopronya sendiri itu waktu mentahnya itu dia tetap masih getar parah banget dengan aplikasinya ini yang tak pakai ini itu jadi video, jadi hilang getarannya, lebih hilang. Jadi video, jadi bisa enak dinikmati, dan hasilnya juga e, layak untuk ditonton teman-teman. Gitu, oh, paham kok. maklum aja teman. getaran yang dihasilkan dari kepakan merpati di udara memang sangat kencang, apalagi kecepatan terbangnya mencapai 65 hingga 80 km per jam. Penonton di rumah nggak perlu capek-capek ngedit deh. Cukup nikmatin aja semua video kece ini. Ayo ayo, gak cuma Jojo kok yang bisa jadi pilot bird cam, burung merpati lainnya juga bisa asalkan dilatih sejak dini. Paling dasar adalah memasang harness atau tali pengaman untuk menaruh kamera. Si calon pilot harus dibiasakan terlebih dahulu memakai benda asing di tubuhnya. Sebab reaksi pertama Sobat Otan pasti ada yang berontak. Nah, jika sudah tenang dan bisa dikendalikan, baru deh latih menerbangkan merpati dalam jarak pendek. Wah, cepat juga kamu adaptasinya. Hebat! Oke, sudah siap ya, jadi calon pilot selanjutnya? Siap lepas lantas. <tik>